Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi jama'na biyata al Di maulidi sayyidi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan Amma nafsi wa wa Allah subhanahu wa ta'ala Filqur'an al-azim Wa huwa asdaqul qo'ilin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Kul in kuntum tuhibbun allaha Fattabi'uni yuhbidkumullah Al-ayat Wa qala Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Man ra'ani baqotra al-haqq. Auqama qalan. Salla Allahu al-azim wa karim wa ala zalika minasy-syahidin Saudara-saudaraku Jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang, yang masih memanjamkan umur, mensehatkan badan dan memudahkan kita mendapatkan rezeki sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam acara memperingati hari besar Islam Maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Salawat serta salam Kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Yang berkat beliau Melajarkan ilmu iman Ilmu Islam Dan ilmu ehsan Kepada kita sebarat ta'an Sehingga kita dapat bersatu Yang walaupun kita berbeda-beda pendapat Di bawah naungan bendera agama Islam Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah peringatan yang mulia. Ya. Sebelum ulun menguraikan sedikit ceramah agama Disebutan memperingati Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu ulun mengucapkan ampun dan maaf Seandainya, seandainya ceramah yang akan ulun sampaikan nanti terdapat kesalahan kehilapan baik membaca Al-Quran atau Al-Hadis atau riwayat yang lainnya karena ulun juga bukan ahlinya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengamalkan firmannya yang artinya Ya Allah Ya Tuhanku Tambahkanlah kepada hamba ini akan ilmu pengetahuan setiap saat dan setiap waktu Dan kita berlindung daripada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sebagaimana diterangkan beliau dalam sabdanya Man ilmu yang artinya barang siapa sedikit mempunyai ilmu pengetahuan bisa yang banyak mengatakan orang lain salah baiklah mengawali ceramah peringatan maulid pada pagi hari ini ulun akan menerjemahkan satu ayat Al-Quran satu hadis Nabi yang belum bacakan di awal khutbah tadi firman Allah yang artinya wahai Nabi Muhammad Padahkan kepada barataan umat jika kamu hendak mencintai Allah maka cintailah aku kata Nabi sesungguhnya mencintai aku sama dengan mencintai Allah kemudian terjemahan hadis Nabi yang artinya barang siapa melihat aku maka sesungguhnya itu benar karena setan Tidak bisa menyerupai akan diriku Nah disebutkan satu ayat Al-Quran Satu hadis Nabi Itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini Dalam memperingati maulidnya Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Komusimin komusimat yang dimuliakan oleh Allah setiap datang bulan Rabiul Awal kita kaum muslimin kaum muslimat selalu mengadakan peringatan Maulid. Padahal kalau kita hitung kita buka buku sirah. Kita buka kitab sirah. Umat Islam memperingati Maulid Nabi sudah lebih dari 1000 tahun. Karena menurut riwayat yang ada dalam kitab sirah Pemulaan yang akan peringatan maulid adalah tabiin Waktu itu saya hidup tabiin adalah Hasan al-Basri Hasanul al basri Tabiin 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Hari ini tahun Hijriah 1444 Jadi kalau kita kali-kali kita hitung Lebih 1000 tahun sudah kita memperingati ilmu siapa aja yang datang ke tempat kita tuan guru, ulama, kiai, mubalik, mubalera, ustaz-ustazah yang menyampaikan ceramah agama, memperingati maulid Nabi yang na disampaikan itu hitung juga memang ada kalau ditambah, ada kalau dikurang lagi tapi apa, apa yang menyebabkan apa kita kada dulap-dulapnya ya, ya. memperingati maulid Nabi yang walaupun ya. yang kita dengarakan itu hitung juga di antaranya adalah besar harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi akan menyebabkan diturunkan oleh Allah rahmat dan keampunannya tentunya kepada yang memperingati, yang mendengarkan, dan yang membacakan, sebagaimana diterangkan dalam kitab Manakibul Kubro, Inda Zikrika Romatil Aulia Tanziul <tuh> yang artinya ketika ya, ya, ya, kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali membaca menakit wali maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan keampunannya kepada memadakan peringatan dan membacakan dan mendengarkan ini hadis dapat kita kias dapat kita contoh Baru kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan wali sudah menyebabkan turun rahmat dan keampunan. Apalagi kita memperingati Maulid Nabi, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul aulia, pemimpin segala wali, makinnya benar ganal harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi. Kita atau yang memperingati ini akan menyebabkan diturunkan oleh Allah rahmat dan keampunannya. Amin Ya Rabbul Alamin. Nah itu diantaranya yang menyebabkan kita kadang dulap-dulapnya. Nah angka dua. Namanya menyebabkan, menyebabkan, menyebabkan kita kadang dulap-dulapnya memperingati maulid Nabi. Kita hendak meminanduhi Nabi. Siapa sekarang Nabi Muhammad itu? apabila kita pinandu lawan Nabi kita Muhammad maka keuntungannya sangat luar biasa dan dunia dan akhirat sebaliknya apabila kita kada pinandu lawan Nabi bahaya luar biasa gananya. hari-hari kita membaca wa ashadu Muhammad dan rasulullah di dalam tahiyat sumbahiyah yang artinya aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad putusan Allah Rasul Allah tapi kita ada pinando lawan Nabi, sedangkan orang naik saksi itu orang nggak pinando, orang naik melihat, orang naik saksi itu. Kita ada pinando, jangan-jangan saksi kita dipadahkan saksi palsu. Nah, kedua bahaya orang kader pinando lawan Nabi Muhammad, sama-sama akidah di Sunnah War jamaah Apabila kita wafat, kita ditanam di dalam kubur. Setelah tuntung tolakin ya, almarhum yang kita peringati seluruh sehari. Nah, setelah wafat orang-orang di atas kubur ulikan sudah, maka datanglah malaikat mengukar makir untuk bertakun. Almarhum atau almarhumah dalam kubur itu. Di antara yang ditakunakan oleh malaikat mengukar makir, waman nabi yukad. Siapa nabi yang Engkau. Apabila kita kaderin Nabi, lawan Nabi Muhammad, jangan harap kita tahu kita menjawab. Paling ya. yang menjawab pak kan Ya tuh kang ta lakin, Nabi. Ya tuh kang ta lakin, kita ya apa kang ya ta lapak tuh. Maka cara mamin Nabi Nabi saw ada dua macam. -tik. Pertama, meminandui Nabi secara zahir Kedua, meminandui Nabi secara batin Belum kisahkan dengan zahir Meminandui Nabi kita Muhammad secara zahir Yaitu hafal bentuk tubuh Nabi kita Apabila kita hafal bentuk tubuh Nabi itu Maka kita akan pinanduk lawan Nabi Mungkin nah, kita juga, kita, kita, kita lawas, bisa 20 tahun gak dapat tanpa Si Anu itu Si Anu yang mana? Oh si Anu yang keriting yang Rupanya begini Yang batisnya berjalannya kayak ini Oh iya tapi Ingat 20 tahun itu dah lalu karena Karena hafal lawan bentuk tubuhnya Mulai di kepala Kepala Nabi ada sedikit Karena sesuai lawan tubuh Sidin Kemudian rambut Nabi Rambut Nabi Ja'dun jadu, keriting dan saking keritingnya apabila dijujut sidin sya'ruhu bainal jummati wal waqrah rambut Nabi sampai ke bahu apabila dijujut karena rambut beliau lama apabila kada biasa aja ya. kada nama bin Muhammad gondrong kada pas dijujut ditarik kemudian Nabi Muhammad meatur rambut muhall bikinar usahu muhqsirin Kadang-kadang Nabi Muhammad bergundul, kadang-kadang Nabi Muhammad berguntik. Nah apabila bergundul, habis ke ada lagi Apabila Nabi Muhammad bergunting, maka tentunya Sidin Din basuruhi. Dan Nabi Muhammad ikutan kita, muslimin muslimat langsung baik-baik ikutan. Sidin Din basuruhi pun kita menuruti. Karena menuruti Nabi, barang bersuruh. barang Kadang-kadang Nabi Muhammad bersurai belah dua, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Nah ini kebanyakan menuruti bini-bini. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersurai sebelah kanan diambil, diiringakan ke sebelah kiwa. Nah ini ke laki-laki ada bini-bini ada. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersurai sebelah kiwa, diambil banyak, diiringakan ke sebelah kanan. Nah ini ada laki-laki, ada -laki, bini bini Kadang-kadang Nabi Muhammad bersure ditarik ke belakang, diheringkan ke kiri atau diheringkan ke kanan, di sini menyumbung. Nah ini laki-laki ada, di nah, sini nah, nah. ada. Ramen kita laki-laki, katanya bahasa orang pahari itu jambul keluang. Kita Nah itu nanti. Nah itulah Nabi Muhammad cara menyuruh rambut. Jadi kalau ada orang menyuruh rambut ke atas jagat di sini pakai pang sedikit, sini pakai pang sedikit, itu bukan nabi Muhammad ikutannya. Ah jangan jangan sampai kita itu, kita, kita menuruti nabi. kemudian dahil nabi ada sedikit luas, kemudian dia kaning nabi noniul haji bait seperti huruf non tapi berbalik ada balik atas, ada kaning nabi ke bawah. bagus dan bahantara sini akan meraih itu ada bahantara kemudian hidung nabi tadi di dalam bulan azab dibacakan aku nari airnin. hidung nabi mancung tapi nang mancung ujungnya aja ada orang terantang-terantangnya mancung ada kayak Arab biasa Arab biasa kan oh, seperti terantang asini mancung ada nabi ini aja yang biasa makanya orang Arab jarang ya, bisa cangkir dengan dana Halo-halo, Cangkirnya Kenapa kun cangkir karena bisa lama minum atau buat hidup. Halo halus cangkirnya halo sangkirnya. Kemudian bibir Nabi musarraban bihumroh Bercampur ke merah-merahan tapi asli. Kemudian bibir Nabi ini ba iya benar huruf sadah masjid. Nah, tulis. Dan tipis aja bibir Nabi. Kemudian gigi Nabi 32 bersih dan bersusun kayak mutiara. Dan Nabi Muhammad masih sikat gigi, i, i, i. saat tiap kali hendak sembahyang ya? karena sikat beliau siwak, karena sikat odol itu kan Dan gigi Nabi ini luar biasa putihnya, apabila berhadapan orang, lalu Nabi takorehin ketawa, maka memancar cahaya gigi Nabi ini ke muhaurah orang kalau soal jenggot Kemudian Nabi Muhammad berjabik-jabik tabar sidin dan Nabi Muhammad berjenggot dan jenggot Nabi Muhammad Ada lebih daripada segenggam sidin. Nah, itu artinya janggut nan sunat. Kalau kita berjanggut sampai ke pusat, mana bedanya dengan marik? Kamu dia Nabi Muhammad Nabi Syarif Nabi Muhammad kada bahasa sengot Ulun kada menyindir orang bahasa sengot kadalah Muhammad dakat Nabi Muhammad tu kada bahasa sengot Kalau pina kina bini-bini ya aja jadi kata pindangarakkan kayak orang berceramah <tuk> Alhamdulillah guru jar ulun malam tadi kada mimpi dapat Nabi Muhammad sengot cinta tabal banar Lain paling Muhammad nang higa rumah itu <tuk> Kemudian Nabi Muhammad kuku sidin kuku laki panjang bukan berkuku panjang bukan kuku laki tadi kanunya dan Nabi Muhammad mengiris kuku diawali dengan tunjuk tunjuk tangan kanan dan sin memotong kayak wadai gagatas tajam tunjuk tunjuk tengah jari hijau uh, uh, eh manis jariji kayak kelingking kelingking kiri manis kiri Tunjuk tengah, tunjuk, ibu kiri, ibu kanan, pak bisa. Nah kaitu Nabi Muhammad mengirisi puku Dan kaitu juga mengirisi puku batis Nah Dan Nabi Muhammad kata dipadahkan tinggi kita kawa rendah Kenapa? Karena Nabi Muhammad apabila tatatay orang yang tinggi Tinggi Nabi dua jari Di zaman Nabi ada yang paling tinggi Bukan dalam kitab sirah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 Babar satu saat tanpa imbau turun lawan nabi di masjid. Ya, ya, ya. Baba tingginya tetap dua jari dia. Dan kadang-kadang apa-apa diputar nabi, kadang-kadang ngerokok dia putar ini naik ke atas, putar ini turun ke kadang-kadang diputar-putar sini. Nah, Amalan kita awak rendah kata saya tinggi, iya mana tuh apa yang ngalikin angkat? Ah, ada Inilah yang disebutkan dalam maulid basyaron nah, laqal La bashar manusia ya, ya tapi ya. Kan ada seperti manusia biasa karena cahaya lampu oh, karena cahaya ini, matahari ini. karena cahaya bulan nah, karena cahaya yang lain-lain nah, nabi, nabi Muhammad kada ba'am bayang ya, kenapa karena sini nuran nur cahaya ya, ya, di atas segala cahaya ya, ya, ya. Kita Nabi Muhammad lawan kita yang memegang Misalnya ngelujar alhamdulillah ada juga menuruti nabi ulun wah ini karena ambayang karena cahaya lampu matahari dan ada ambayang lagi oh jangan himung-himung itu tanda parah mati apabila berceramin ada dua lagi ambayang muha diceramin lampu ada di lagi cahaya itu kemana-mana itu dua hari mati karena itu sudah sebertaan artinya Nur nanti awak kita dicabut sudah atau tinggal kulit tertinggal tanah aja lagi, Nah inilah Nabi kita bentuk tubuh Nabi kita, Nabi Alaihi Wasallam Apabila kita hafal, kita bayangkan, kita hayalakan maka kita akan mimpi kepada Nabi. Karena orang bermimpi itu orang orang bekas mayar, orang bekas kekasikan itu nggak mau bermimpi pun kada patuh, mau nggak tamimpi patuh-patuh kada kenal kada tak mimpi padahal menharap itu terus dusta aja nah apabila kita menghukai <pari> itu karena kita hukai itu karena kita hukai itu karena kita hafal kita hayal terus. nah tak mimpi kita -ta -ta. maka apabila tak mimpi ujar Nabi tadi belum bacakan di awal hutbah man ro'ani faqat ro'al haqq Barang siapa bermimpi itu dapat aku, maka sesungguhnya bujuran karena setan kada pernah bisa menyerupai nabi. Nah, kemudian yang kedua, maminandui nabi secara batin. Maminandui nabi secara batin kita buka dalam kitab Dakaikul Akhbar halaman 2 atau halaman 3 dan bab kejadian manusia, kejadian Nabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala manusia di dalam rahim mama Dibentuklah kepala Seperti huruf mim, mim, mim. Dibentuklah tangan bahu Seperti huruf ha Dibentuklah parut Seperti huruf mim Dibentuk batis seperti huruf darat Kepala mim bahu ha Parut mim batis darat Buka dalam kitab kita Banyak-banyak kita Belajar aja itu Nah, jadi kita tahu bahwa Kejadian diri kita ini Min ha' mim da' Ngarangnya, kalau kita bertahlil Rajin itu Muhammad bil akhirin Coba kita bertahlil Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin Salawat atas Muhammad yang akhir Nah, mana Muhammad yang akhir? Yaitu orang yang pinandu bahwa dirinya itu kepalanya min, bah, min, ya, ha, Parutnya hatinya batisnya darah. Muhammad bin al itu awak Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad bin Akhirin, kita nama minan duni nabi secara batin. Kamu dia, dia, dia, dia. ujar Nabi, "Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar." Aku ini abah ikam, tapi abah roh. Nah cara kita meminan Nabi itu begini Sebenar-benar diri kita adalah roh ya, percaya kada percaya Ya pun kita kada berroh Ngarutnya mayat kada diri lagi Sebenar-benar diri kita adalah roh Sebenar-benar roh itu adalah nur Muhammad Nah berarti abah kita Keturunan kita adalah Nabi Muhammad Tapi keturunan pada roh Adapun keturunan Nabi Muhammad nang pada darah daging itu Nabi kita Muhammad nikah lawan Siti Hadijah, kemudian beranak Fatimah, Fatimah barakirun Siti Ali, beranak Hasan Husain dan yang lainnya dan keturunannya sampai kali ke ini laki-laki namanya Habib atau Sayyid bini-bini karena syarifah. Nah, itu keturunan Nabi darah daging. Tapi keturunan darah daging, itu aja, maka kemanapun membuat darah daging, buat lempokas, hancur lempokasnya, hancur juga darah dan dagingnya. Jadi keturunan darah dan keturunan daging hancur, namun keturunan roh-roh ada roh, hancur. Nah, ini melalui harap amanah, harap nang. Keturunan darah daging kan, harap keturunan roh kan, nang harap, nang harap mana keturunan darah daging, mana tahu bahwa dirinya itu berasal kepala dari mem, bahwa ha' par, ini dan itu Nah ini cara maminan duit Nabi kita Muhammad secara batinnya. Nah kira-kira itu aja lu, dapat oleh sampaikan pokok 11 sebenarnya. <tik> mudah-mudahan bermanfaat dan berkat dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat nabi dan mudah-mudahan kita binandul lawan nabi dan mudah-mudahan kita mencintai Allah diawali dengan mencintai nabi dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, besarkan badan, limpahkan rezeki dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq summa alaikum warahmatullahi wabarakatuh